Jumpa lagi bersama saya Tira yang akan menemani pemirsa dalam 15 menit ke depan Dalam acara Satu Laras in the Morning Seperti biasa saya akan menampilkan senapan angin terbaik yang ada di Indonesia versi Satu Laras Pemirsa dalam event kejuaraan menembak yang lagi hype di kalangan masyarakat Akhir-akhir ini banyak sekali warga yang memiliki hobi berburu untuk mencari senapan angin yang cocok digunakan untuk kejuaraan menembak Kali ini, satu arah menghadirkan toko senapan angin terbaik yang lagi heb yang berada di Kediri, Jawa Timur. Dan di sana sudah ada rekan saya yang akan langsung mereview toko senapan angin tersebut beserta ownernya. Oke, selamat pagi Fani, bisa dilaporkan. Oke selamat pagi Tira yang berada di studio ya. Kali ini saya sudah berada di toko senapan angin terbaik di Kediri Jawa Timur Nah ternyata nama tokonya yaitu Jaya Air ya Permisa Dan oke yuk langsung saja kita akan langsung masuk ke tokonya Dan mereview dari toko senapan angin bersama ownernya ya Permisa Nah ternyata tokonya sangat rawit sekali ya Permisa Ini untuk penampakannya untuk tokonya dan kali ini kita akan langsung mereview dari ownernya oke oke oke halo selamat pagi mbak iya selamat pagi apakah benar ini dengan order dari Jaya Riffle Iya benar tapi saya anaknya dan ayah saya menjaga di pabrik Oh gitu, oke okay, yeah. sebelumnya mohon izin ya Mbak ini perkenalkan saya Fanny dari Liputan Satu Laras Ingin menggali seputar informasi dari toko senapan angin terbaik yang ada di Kota ya. Nah yeah. kali ini saya pengen tahu nih apa aja senapan yang paling best seller yang paling termurah di toko Mbak Mungkin bisa ditunjukkan ya Mbak? Oke okay, bisa, okay. langsung saja Oke okay. Saya tunjukkan Nah okay. untuk senapan angin yang paling best di Jaya Rival itu apa ya Mbak? Kalau yang paling bestseller untuk PCP, hmm. ada PCP double tabung secara ranting, yeah. magazine plus manometer, okay. senapan angin ini udah ada magazinnya, jadi hmm. tidak perlu mengisi mimis. Kalau untuk gejluk, yang bestseller ada gejluk DP Fusion yeah. 2540 AK47 lipat, di, lipat hijau hitam plus manometer. Nah mungkin ini kan double tabung ya mbak untuk PCP nya, yeah. mungkin kelebihan dari double tabungnya itu apa sih mbak? Kelebihannya? Kelebihannya itu untuk tekanan anginnya ini Mencapai 3000 PSI, kalau untuk powernya mencapai 1100 FPS Oh gitu, terus bedanya yang single tabung sama double tabung berarti ke tekanan angin ya mbak? Yeah, tekanan iya angin, tekanan anginnya lebih mm -hmm. besar yang Double tabung. double tabung Nah kalau boleh tahu nih untuk buruannya itu cocok buat apa aja ya untuk hewannya? Buruan yang besar seperti babi, biawak dan lainnya. Oke. Okay. Hmm. Nah untuk harga rata-rata dari harga senapan angin di sini yang paling murah itu berapa ya Mbak? Yang paling murah kisaran satu jutaan aja. Hmm. Ada sab 2565, Magnum hitam. Okay. Ini cocok untuk hmm. pemula. Minimal pompanya itu tujuh kali pompa dan maksimalnya 20 kali pompa Nih, saya tunjukkan Oke, berarti ini sangat cocok sekali digunakan untuk para pemula gitu ya? Iya oh. Ini yang paling sekali. murah berarti? Iya, paling murah di sini Oke, siap-siap Oh ya, kalau boleh tahu ini apa ya mbak? Ini ada yang besar, ada yang kecil, tuh apa ini? Kalau ini mm -hmm. teleskop, ini peredam, mm -hmm. ini mimis Satunya lagi ada laser scope. Oh, gitu. Nah, kalau teleskop ini fungsinya buat apa nih? Mungkin bisa ditunjukin, Mbak, untuk teleskopnya. Iya, saya buka dulu. Yeah. Nah, kalau teleskop ini mm -hmm. untuk membidik sasaran 40-50 meter, jaraknya di dalamnya udah dilengkapi mounting, ada kunci L, dan juga pembersih lensa. Nah, untuk harganya kira-kira berapa ya, mbak, teleskop ini? Kalau teleskop, kisaran 300. 300 ribu. Gitu. Iya. Yeah. Okay. Nah, kalau yang paling kecil ini, apa ini? Itu ada mimis. Mimis? Bara kuda. Ukurannya 4,5 mm. Nah, ini cocok buat apa aja ini, mbak? Kalau... Mimis ini cocok untuk semua senapan dan sekali tembaknya itu mematikan Oh seperti itu okay. yeah. Nah mungkin e, bisa ditunjukin mbak untuk senapan angin yang paling best seller untuk senapan gejruk Tadi kan mbak bilang katanya ada senapan angin gejruk yang paling best seller nih Nah mungkin bisa ditunjukin mbak senapan mana nih yang paling best seller Nah ini gitu. saya tunjukkan yeah. Kalau yang paling best seller itu mm -hmm. ini Senapan angin gejlup DP Fusion 2540 Oke. AK47 lipat hijau hitam plus nanometer Senapan angin ini Senapan angin big game ya Soalnya ini Bisa berburu untuk Untuk hewan besar Ya sama kayak tadi babi, biawak dan lainnya ya. Mungkin ada nggak mbak Kelebihan tersendiri dari senapan angin ini dari jenis-jenis yang lainnya Senapan angin ini Popornya bisa dilipat dan juga Ini cara pengisian anginnya bisa pompa PCP dan pompa gejruk manual Oh kalau gejruk itu yang kayak apa? Ininya dilepas terus di manual Oh gitu berarti yeah. ini bisa menggunakan dua cara pompa? Iya gitu? yeah. Oh lah emang untuk senapan-senapan yang lainnya apa enggak seperti itu atau gimana? Kalau PCP itu pengisian anginnya menggunakan pompa khusus Kalau gejruk ini bisa manual Oke, oh, gitu. ya. yang tadi katanya Mbak juga nyebutin "sap". Nah, itu kalau sap untuk pompanya, bagaimana ya, Mbak? Kalau sap itu mungkin bisa ya. ditunjukin, Mbak. Kalau sap pompanya ada di sini, ini diuclik. Kalau minimalnya tadi tujuh kali pompa, ya. maksimalnya 20 puluh kali pompa. Terus untuk minimal pompa itu bisa menghasilkan tembakan berapa, Mbak? Oh, jadi semakin banyak pompa dari senapan angin ini, ya besar juga untuk tembakannya atau gimana? Iya, semakin besar powernya Oh gitu Nah ini di banderai yang paling murah sendiri ya tadi ya? Iya Oh gitu Oke okay. Cep Terus masukin yeah. dulu Oke okay. Oh kalau itu ada teleskop ya, Mbak? Iya, ini teleskop kayak yang tadi di situ ini beda beda jenis teleskop. Kalau mm -hmm. biasanya kan ada Biasanya kan ada itu yang zoom lebih banyak. Oh ya, Mbak, kalau berat tahu untuk teleskop yang anti getar itu yang apa ya, Mbak? Mungkin oh, bisa ditunjukin gitu, Mbak. Iya, kalau teleskop hmm? yang baterai dua ke desktop juga ini berapaan ya. Mbak? Ini harganya 500.000, Mas. Dan ini, Mbak. Oh gitu, nah ini untuk harganya gimana ya Mbak, harga dari teleskop ini? Makanya ini paling murah atau yang termahal atau gimana nih muter Mbaknya? Kalau ini yang paling murah hmm. Itu kisaran berapa Mbak, kalau teleskop predator itu? Kalau teleskop predator eh, itu kisaran ini. 300 ribuan Oh gitu, oke oke, nah ini saya lihat-lihat dulu aja ya Mbak ya Barangkali saya berminat ataupun saudara saya juga berminat membeli senapan-senapan yang ini nih. Okay. Selamat datang, Mas. Ada yang bisa kami bantu? Iya, hmm. Mbak. Di sini ada mimis. Yang paling best seller? Ya, di sini untuk yang paling best seller ada mimis super Doom. Bisa dilihat gitu, Mas. Berapa harganya? Berapa ya? 180. Ada pembeli baru ini. Nah, oke okay, mas, ini mau perkenalan dulu ya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, mas? Ya, mas Nova. Oh ya, ini mas Nova lagi cari apa nih di sini? Ya mau cari senapan. Senapan, kebutuhannya buat apa ya? Ya buat berburu. Oh, kalau boleh tahu nih, ini berburu buat apa aja ini hewannya? Mungkin bisa dikasih tahu apa skill dikit-dikit gitu, Mas Ya, hmm? mungkin bisa untuk berburu biawak atau hewan-hewan lainnya Oke, okay, kalau biasanya, Masnya pakai senapan angin apa ini? Jenis apa? Biasanya saya pakai senapan kejeluk Kejeluk? Oh, gitu Oke okay. Ini udah dapat senapannya atau masih pilih-pilih nih, -pilih Mas? pilih-pilih Oke, okay, oke, okay. bisa dilanjut, Mas, ini Iya yeah. oh, ya, Ini ada pembeli baru ya, ini? Oke, ya. kalau boleh tahu boleh kenalan mas? Boleh. Ya, atas nama siapa ini masnya? Mas hendra Mas Indra, oke Mas Indra kayaknya mau berburu ya ini? Ya, mbak ini mau uh -uh. berangkat tadi mimisnya ketinggalan. Oh gitu. Jadi mampir kesini. Ya ini masnya lagi cari mimis apa nih? Mimis untuk berburu hewan seperti biawak, mbak. Kalau boleh tahu mimis super dum ini cocok buat apa ya, mas? Berburu hewan seperti babi, biawa ya mm -hmm. dengan satu tembakan sudah mati wih, keren oke okay. kalau, kalau belum tahu ini yang mas bawa, ini senapan apa ya mas? oh iya, kali ini saya yang mm -hmm. bawa PCP oh PCP, oh yeah. kenapa kok pakai PCP, nggak senapan-senapan yang lain gitu mungkin ada kelebihan tersendiri dari jenis-jenis yang lainnya atau gimana gitu ya kalau PCP itu, mm -hmm. powernya bisa lebih dari yang lain kalau sap itu kan mm -hmm. kalau Bombaynya sedikit, powernya itu sedikit ya. Oh, gitu. Jadi lebih enakan yang PCP gitu ya? Iya, yeah. oh, kalau boleh tahu, masnya selama berburu udah pernah dapat hewan apa aja nih? Biasanya sih biawak, Mbak. Wisbiaw, yes, biawak, keren yeah. berarti powernya luar biasa, mantap ya untuk senapan PCP uh, ini. Masnya lagi pilih-pilih, atau gimana? Udah, atau udah dapet, atau gimana? Masih pilih-pilih, Mbak. Sih. Oh, gitu ya. Udah, Mas, mungkin bisa dilanjut sama Mbak yang tadi. Ini saya juga mau lanjut ke depan dulu Nah oke okay, permisa jadi itu tadi Untuk informasi seputar toko Senapan angin yang ada di Kediri Jawa Timur Yaitu Jaya Airifel Nah untuk senapan-senapan anginnya pastinya Memiliki super-super kualitas Dan super premium ya saat Permisa Nah di toko senapan angin ini juga menyediakan beberapa aksesoris senapan angin Mulai dari teleskop, peredam, mimis Dan lain bagainya Dan pastinya untuk jenis-jenis senapan angin pun juga banyak ya permisa mulai dari gejluk, uklik, dan PCP. Oke permisa mungkin itu saja yang bisa saya liput hari ini dan akan saya kembalikan lagi ke rekan saya yang berada di studio dan saya Fani izin undur diri dulu sampai jumpa dan selamat pagi Oke jadi itu tadi untuk berita terkini seputar toko senapan angin yang lagi hype yang berada di Kediri Jawa Timur. Oke terima kasih saya pamit undur diri sampai jumpa dan selamat pagi